Fitur terakhir yang akan kita kembangkan untuk aplikasi basic.in ini kita akan tambahkan satu file upload untuk form feedback sehingga pengguna yang akan merequest fitur baru bisa menambahkan semacam mockup atau attachment lainnya menjadi feedback yang lebih jelas langkah pertama kita akan tambahkan dulu uh, file upload di form uh, feedback ini, baru kemudian kita simpan, kita fungsikan si form ini untuk upload ke Core Dashboard dan Core ini sudah sangat lengkap, bahkan sampai upload file pun sudah didukung, jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada di Core juga. Kita menuju ke Core Dashboard terlebih dahulu dan kita buka Table Feedback di sini. Dan kemudian kita bisa tambahkan satu field baru. Kita namakan saja image untuk kita upload, dan kemudian tipenya, nah, di core sendiri sudah didukung untuk file upload. Jadi, di sini ada tipe data file, tipe fieldnya file. Kita bisa pilih image atau file biasa. Misalkan teman-teman ingin mengupload file lainnya, selain image, misalkan dokumen, pdf dan lain sebagainya, bisa pilih other, tapi kita akan fokus ke image, prosesnya akan sama, dan kita create, dan sekarang kita bisa upload, dari sini pun kita sebenarnya sudah bisa upload, seperti ini, hanya saja nanti kita akan fungsikan di form ini, kita menuju ke komponen form, Dan kita buat satu input untuk type-nya file untuk upload. Jadi di bagian sebelum button, di sini kita tambahkan satu div baru, div, dengan kelas ini adalah form inside, dan kemudian di dalamnya kita tambahkan input dengan type-nya adalah file dan ketika file di input atau on change di sini kita akan menghandle file change ini dan kemudian kita buat fungsinya di atas dan kemudian kita coba ambil isi filenya dengan event -nya adalah files dan kita bisa menggunakan option uh, atau optional jika filesnya ada maka akan diambil jika tidak maka diignore kita menggunakan tanda tanya di sini ini adalah sintaks baru dari javascript dan kita ambil yang item uh, pertama atau indeks nol dan di sini kita bisa tampung ke dalam sebuah variabel kita namakan saja file dan jika filenya tidak ada maka sudah selesai kita bisa tetap menyimpan data yang lain misalkan kita hanya mengisi title dan description saja tidak masalah karena ini adalah sifatnya opsional dan apabila filenya ada maka kita upload ke view yaitu all feedback yang sudah kita siapkan fieldnya namanya adalah image atau apapun itu nah di sini agak sedikit berbeda jika sebelumnya kita menggunakan core context .view all feedback khusus untuk upload file kita diharuskan untuk sudah terautentikasi terlebih dahulu, artinya dalam keadaan login, karena itu kita tidak menggunakan core context di sini, kita bisa menggunakan client. Sedangkan kliennya sendiri kita belum ada, jadi kita bisa tambahkan di sini untuk kliennya for context client use client. Itu dan kemudian di bagian sini client sudah bisa kita gunakan. Kemudian kita panggil method yaitu upload. Yang kita upload adalah file. Nah, kembalian dari pemanggilan method ini adalah URL yang menuju ke file upload tersebut. Jadi kita simpan ke dalam variabel namanya URL. Dan url inilah yang akan kita sertakan pada saat kita melakukan submit form. Jadi kita upload dulu url yang kita dapat dan kita simpan ke submit form. Nah di sini untuk menyimpan url kita bisa simpan ke dalam sebuah state baru yaitu url dan set URL. Di sini kita menggunakan use state-nya adalah string kosong saja dan kemudian di sini kita bisa set URL menjadi URL yang sudah kita dapatkan. Dan kemudian kita menuju ke handle submit di sini kita akan menambahkan File atau image di sini, URL ya. Kita namakan saja uh, image di sini, jadi lebih cocok ya. Image ya, set image, dan di sini bukan set URL, melainkan set image. Dan kita tambahkan di sini sebagai field berikutnya, yaitu image. Dan ketika selesai, kita set image jadi kosong kembali untuk di reset formnya. Oke, okay. kita save dan kita cek compile successfully. Dan sekarang di form sudah ada file upload, jadi kita bisa tambahkan uh, fit page dengan image. Dengan gambar kita bisa menambahkan saran untuk eh, beserta ilustrasi dalam bentuk gambar. Dan kita bisa upload file image di sini. Misalkan saya upload logo di tech. Dan kita save. Feedback dengan gambar sudah ada. Di sini gambarnya belum terlihat memang karena kita belum menampilkan. Kita lihat dulu di dashboard apakah sudah berhasil di-upload atau belum. Dan kalau kita lihat feedback dengan gambar di sini, gambarnya sudah ada image-nya. Berarti langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita menampilkan image ini di detail page. Kita menuju ke detail. Dan di detail kita sudah dapatkan data. Untuk all feedback di sini, data. Dan kita cek apakah datanya mengandung gambar atau tidak. Katakanlah di sini kita bisa tambahkan di sini jika data.image ada maka kita tampilkan image dengan src-nya adalah data.image. Jika image tidak ada maka tidak ada tidak akan ada gambar yang muncul. harus punya alt disini adalah attachment mungkin sebagai informasi tambahan dan sekarang halaman detail sudah menampilkan image atau gambar kalau kita klik yang lain tidak ada gambar kita klik yang lain tidak ada gambar kalau kita klik feedback gambarnya sudah ada